Ma. Tangari yang berarti pagi datang dengan ceria seakan semua telah berikan tanda Mati mimpi hanyalah mimpi. Percayalah Tetap rasa ini abadi Mungkin sampai Yang harus kau simpan dalam hati Tetaplah mencinta Sebab cinta akan berjalan